update dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Ada sebuah kabar spesial, persahabat ya kita lihat aja ini ada sebuah momen spesial yang tentu membuat kita harus bahagia ketika di acara tujuh bulanan Les di sungkan kepada suami tercinta Kacariski Bilal. Masyaallah banyak persahabat. Dengan ini membuat keterahanan bahagia begitu tulusnya cinta mereka mudah-mudahan selalu dalam perlindungan dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Punggahan ini pun diposting kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan. Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Yakni dari akun TTIROS02201 mengatakan di kolom komentar. Masya Allah, ya Allah, semoga kalian selalu bersama selamanya. Abadi selalu diberi kebahagiaan. Dan dijauhkan dari orang-orang atau hal-hal yang tidak baik. Amin. Ada juga komentar lain diberikan dari akun FITRA2501. Masya Allah, lihat tatapan kakak ke Dede tuh dalam banget. Kerasa ke yang lihatnya baper semoga seterusnya, tatapan itu akan semakin dalam ya kakak Dede, Jorotil, Jana, Amin. Buat cute banget yang mudah-mudahan selalu banyak doa, dukungan dan support yang tulus, diberikan dari orang-orang baik kepada Lesti Don Rizky Bilar. Dan kita lihat juga persahabat ya Tentu pasangan ini harus sebuah kalimat komentar juga yang diberikan dari akun Estabanggal Mengatakan Masya Allah Tabarokallah Lestat terkiut, sehat-sehat, selalu bahagia Terus kesayangan Bunda L, Papa L, dan Baby L Luar biasa Semakin banyak doa, dukungan dari orang-orang yang sangat luar biasa Baiknya kepada Lesti dan Rizki Bila yang berikutnya ada info penting untuk kita semua dari Indosiar tinggal 8 hari lagi per ya, kita akan menyaksikan acara ulang tahun Indosiar yang ke-27 luar biasa perhatikan di kalimat cancel yang dituliskan oleh Indosiar asik 27 Indosiar luar biasa makin deket loh akan banyak dari artis dan penampilan spesial yang ditampilkan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 Tentunya kita juga bersahabat yang gak sabar menyaksikan Tanggal 8 Yang akan tentunya ada acara luar biasa di Indosiar juga perdana launching launching BBL Bersahabat ya Yuk sama-sama kompak Dukung terus acara-acara Indosiar Selanjutnya ada sebuah info penting juga untuk kita semua dari Indotv Trends Bersahabat ya Perhatikan di postingan Indotv Trends Tentunya menginfokan bahwa Lesti dan Rizky Bilar ini masuk pasangan paling trends di Indotv Trends Award 2021. Persahabat ya, caranya perhatikan di Kalimat caption Info. Persahabat ya, untuk cara meng Jika kamu suka pasangan, Lesti Bilar silahkan vote. Caranya gampang banget, cukup follow akun Indotv Trends, lalu like, komentar, dan share di pasangan pilihanmu. Silahkan voting dan tentukan juara ya Buktikan kekompakanmu sebagai fans Batas vote minggu Tanggal 2 bulan 1 2022 pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat Persahabat ya wow Saingannya tentunya berat banget nih Ada pasangan kamu terbaru Ada Fuji dan Torik Persahabat ya Pastinya tentunya saya dipastikan banget nih Idola kesayangan pasti menang Persahabat selalu menjadi nomor 1 kita nunggu hasilnya saja persahabatnya Karena tentunya batas spotting sudah hari kemarin terakhir Kita hanya bisa mendoakan saja mudah-mudahan idola kita menjadi pemenangnya Amin Dan untuk selanjutnya kita lihat juga persahabat tersebut unggahan spesial Yang diunggah oleh akun L2W.ID Perhatikan di sebuah kalimat postingan Tips menjadi leslar lover sejati ikuti langkah di bawah ini Wow, yang pertama ada tentunya kalimat selalu tonton Youtube Leslar dan Leslar Entertainment Tuh, Itu yang pertama sahabat yang wajib untuk selalu nonton Youtube-nya Leslar dan Leslar Entertainment Yang kedua, selalu support dengan menonton tayangan Leslar di TV dan dimanapun Yang ketiga, selalu ikut vote di platform musik manapun Dan yang keempat, selalu support kegiatan donasi L2W Itulah langkah empat langkah tips menjadi Leslah Lover sejati, persahabat ya. Semoga bermanfaat. Tentunya mudah-mudahan saja kita semua selalu kompak dan solid mendukung yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Billar. Keunggahan berikutnya jangan sampai lupa juga persahabat ya. Tentunya kita akan dihadirkan kejutan bahagia di bulan Januari ini. Yang mana Teh Meli Buslo sudah memberikan single terbaru untuk tidak Lesti Kejora, ini bakal hadir para sahabat di channel YouTube 3D Entertainment. Kita tentunya lihat juga sebelumnya ada kalimat caption yang dituliskan oleh Teh Meli. Akhirnya permintaan netizen agar saya membuat lagu untuk Lesti Kejora terlaksana juga atas izinnya. Soon Januari 2022. Terima kasih Andi Rianto untuk musik indahnya. Yang mana persahabat ya kita mendapatkan kabar bahagia Karena bakal dihadirkan bulan Januari 2022 Bulan ini juga kita akan Tentunya disuguhkan vitamin bahagia Lewat single terbaru tidak Oles di Kijora Wow banget ini persahabat ya Mudah-mudahan menjadi lagu hits di awal tahun Amin Dan sepanjang tahun 2022 Lagu single terbaru dari teh Tehmeli Yang akan tentunya dibawakan oleh Bia Lesti bisa puking trending, amin dan untuk berikutnya juga bersahabat jangan sampai lupa untuk menyaksikan hari ini acara Poles eksklusif Kepo Lesti setiap hari Senin dan Kamis jam 5 sore di video.com, jangan sampai lupa bersahabat ya dukung terus acara-acara idola kesayangan kita kita masih menunggu kabar baik kejutan bahagia dan kabar terbaru selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan konten di channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Ini dulu informasi tentunya di pagi menjelang siang hari ini bagi para tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.